sama dengan pertanyaan yang misalnya contoh ya kita kan kena kita cerita hidup di di lingkungan kita seperti ini ya Jawa ya ada Islam ya ada kadang-kadang banyak pertanyaan yang masuk ke saya yang bertanya lelaku apa paling bagus ritual apa paling bagus kan ada kadang-kadang ada yang membandingkan antara puasa dengan ngasrep bagus mana, kadang-kadang kan -kadang ada yang kayak gitu. Puasa dengan ngasrep bagus mana atau dengan mutih bagus mana, insyaallah ya kan. Sering saya dapat pertanyaan seperti itu. Sebenarnya tuh kalau saya itu sebenarnya bu bukan ini ini memiliki ini pemahaman saya bahwa kalau saya itu bukan ke arah apanya bukan ke arah ritualnya, bukan ke arah jenis ritualnya. Jadi kalau saya ditanya seperti itu, saya tuh kurang-kurang kurang peduli dengan puasa, ngasrop, mutih dan sebagainya bukan. Kalau saya, kalau saya lebih cenderung ke arah mempelajari bahwa bahwa lelaku itu, ritual itu tuh maknanya apa sih? Nah. Pada saat masuk ke ranah itu, pemahaman saya ritual lelaku, baik itu puasa, ngasap dan sebagainya, itu pendapat saya itu hanya sebuah latihan. Bagi saya itu hanya latihan saja. Dalam arti latihan untuk mengendalikan diri gitu. Jadi sebenarnya poin utamanya itu bukan di, bukan pada saat kita melakukan ritual tersebut tapi justru malah pada saat kita selesai melakukan ritual tersebut atau lelaku tersebut. Jadi, hakikat dari sebuah lelaku kan sebenarnya kan pengendalian diri. Jadi, pada saat kita melakukan lelaku tersebut kita lagi latihan mengendalikan diri. Dan yang yang yang justru menjadi fokus kita sebenarnya itu malah setelah lelaku bagaimana gitu loh. Setelah kita latihan pengendalian diri itu bagaimana gitu. Jadi bukan hanya jadi bukan orang kan mau permasalahkan, saya saya kemarin lolos 4 hari 40 ma, 40 hari 40 malam misal. Saya laku lolos 21 hari misalnya nah, pertanyaan mau ngapa ya Mau apa? Kalau Anda dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa tidak bisa menerjemahkan atau menerapkan hasil latihan lelaku tersebut yang yang lelaku tersebut hakikatnya hanya cuma se sebatas perlataan pengendalian diri Anda sudah 40 hari 40 malam tapi ternyata masih emosian sehari-harinya 40 hari 40 malam udah selesai puasa tapi ternyata Anda masih suka menggunjing orang masih suka menyakiti orang berarti kan apa artinya yang yang ada lakukan 40 hari 40 malam lelaku tersebut gitu? jadi ini pendapat saya ngingat pun maaf kalau misalnya ada perbedaan ada ada hal-hal yang mungkin jadi kalau saya itu bukan fokus ke arah jenisnya Tapi mempelajari apa sih terlaku Nah ternyata kalau pendapat saya itu hanya sebatas latihan pengendalian diri Jadi jangan bangga saya lolos mutih 7 hari gitu. Ya bagus, manfaat tetap ada Tapi kan setelah mutih itu tuh bagaimana? Itu maksud saya seperti jadi poinnya itu yang yang yang berarti apapun yang Anda lakukan bagus. Mau puasa bagus, mau ngasir bagus, mau mutih bagus, mau mau mau apa sih deh? Mengurangi nasi bagus dan sebagainya. Itu bagus semua. Tapi itu tadi lebih bagus lagi nanti bagaimana pada saat kita selesai menjalani itu. Ya semoga saja apa yang saya sampaikan ini truth utama itu bisa dipahami, Bisa dipahami, bisa di, apa, di, dicerna secara baik Karena memang kadang-kadang kan tidak semua orang bisa Bisa apa ya bisa menangkap lah Tapi sisa kalau berapa saja itu kayaknya sih Satu penjelasan yang sederhana sih itu Jadi semoga saja mungkin bermanfaat buat teman-teman